apa kabar assalamualaikum gimana sehat teman-teman insyaallah senantiasa selalu sehat, sehat ya so hari ini aku lagi ada di uh, tempat teman ya uh, mengingatkan aku sesuatu jajanan Korea di sini memang lengkap katanya ada jajanan kekoreaan ya di daerah Bekasi nanti kita coba ya ada apa aja sih di sini rasa sih rasanya enak banget yuk kita terus ya come on 너를 상상하며, 근데 왜 이런 생각을 하면서? 너를 추억만 하게 된 건지, yeah 어쩌다 너만 왜 이렇게 끝난 건지? 너를 기억하면 난... 2000 years later. Ini dia owner dari usaha jajanan, jajanan Korea. Oh iya. Perkenalan Kak Teh, anu geulis, ada suami-suami. Iya, <laughs> alhamdulillah uh, ini usaha bareng sama suami ya. jajanan ke Koreaan alhamdulillah <laughs> ya. Kak bisa di-review nih Teh? Aku mau tanya nih, ini pertama ini dulu ya. Ini <laughs> kepokki ya? Iya. Kak ya, Teh bahan-bahannya tuh uh, didapat dari dari, dari dari mana nih? Oh iya, kebetulan e, kalau kayak Topo Kigaratioknya Itu kita udah ada produksi sendiri juga mm. gitu. Terus kalau Gokujangnya juga kita alhamdulillah Sebelumnya ada supplier, tapi berjalannya waktu Alhamdulillah kita juga udah bisa bikin sendiri mm. gitu so, bikin ya, sendiri ya. E, Tapi Fiske, kalau kayak Fiske kita udah ada supplier juga Dan alhamdulillah itu udah tersertifikasi uh, halal gitu ya? ya? betul, jadi udah ter, uh, apa sertifikasi halal dengan rumput lautnya juga alhamdulillah. Jadi aman ya. dikonsumsi. Luar biasa. <laughs> Oke, tadi uh, pertama videonya itu dari mana sih bisa bikin usaha ini? Uh, ter sirat tersirat ini aja ya awalnya anak-anak kan suka banget sama khotang ya. Terus bikin soalnya pesanan teman-teman gitu. Terus pada akhirnya kita buka sempat buka di kantin sekolah anak. Oh, gitu. uh, terus direferensin ikut GoFood aja, daftarin GoFood sampai akhirnya alhamdulillah ya. Uh, apa ya dikasih jalan sama Allah lewat GoFood kemudian GrabFood dan sekarang ada ShopeeFood dan travelokaid jadi ya memang udah pada rokok ya jadinya sekarang fokus ke kuliner oh, okay, ya ini tahun berapa nih dua ribu delapan akhir ya tapi udah mulai GoFood itu pas 2009 awal 2009 ya awal, jadi ya. mulai uh, berkembangnya saat dibantu GoFood aja itu karena memang posisi lokasi kami kan tapi alhamdulillah dengan ada GoFood jadinya Membantu, ya? membantu sekali. Untuk yang pertama di mana nih? Di Johar Baru, oh, Johar Baru di Gustavi. Ini, ya? Ini kedua cabang yang kedua. Ini ya? kedua. Dan yang ketiga oh. di Tangerang itu juga kita akan sama-sama. -sama. Tiga ya teh. Tiga. Ah, oh. oh. Jadi ada rencana oh. oh. mau di Prancis. Insya Allah. Kepingin sih, ya. karena memang sebelumnya kita juga direkomendasikan Gofood Festival yes. kan. Oh. Seperti Pasaraya, Kalibata, kemudian Apartemen Basura dan Apartemen Kalibata Itu udah banyak sekali yang request franchise-nya Tapi memang kita masih memikirkan untuk produksi bahan baku nanti bagaimanakah kedepannya Nanti kalau untuk franchise-franchise kami kan bisa berjalan ke depan Masih dalam proses mudah-mudahan walaupun sekarang juga udah ada tumbuh-tumbuh jajanan yang lainnya, yang baru gitu Tapi insya Allah punya ciri khas kita luar biasa jadi ini yang menjadi ciri khasnya di sini ya, itu yang membedakan sudah bersertifikat, alhamdulillah sudah sih halal ya, MUI ya, MUI ya. Jadi memang ya kita muslimnya jadi aman, betul. Ya. Aman karena banyak dikonsumsi anak-anak ya awalnya kan ya. memang buat uh, bekal mereka sekolah gitu. Tapi makin sekarang luar biasa. Ini cuma dari awalnya bisa-bisa ya? <laughs> Ya, bisa dibilang terinspirasi juga Terus kemudian ada suami juga, ada saudara juga yang support jadi udah, bikin aja gitu Kemudian dibantu sama GoFood tadi Semua itu bawa dari niat ya Ini luar biasa sekarang Kembangkan, Teh, harus di franchise-kan Mungkin buat teman-teman yang franchise, silahkan, Mbak, silahkan buat teteh Salih, Teh Salma Teteh Salma Cantik ya tetehnya ya Sami Teh ya Aduh, ini juga enak banget tadi aku udah cobain. Yeah. Ini sotang ya. Ini hotang, hotang, hotang tokebi yang ini tokebi cheese. Ini tokebi cheese. Yeah. Oke bisa direview materinya apa aja sih? Jadi kalau nah, untuk hotang ya. kan sosis dibalut sama adonan kentang crispy. Yeah. Kalau tokebi cheese digabung dengan mozzarella. Oh dengan yeah. mozzarella yeah. ya. Tapi sebenarnya dua-duanya pakai sosis ya Teh ya? Iya. Yeah tapi memang uh, untuk sertifikasi halal ya ini memang mm -hmm. di Korea sendiri kan terkenalnya dengan corn dog ya. Mm -hmm. Tapi kan memang kalau di H, apa emang itu kan mm -hmm. jangan mendekati sama ya, apa namanya spell pun kan nggak boleh mm -hmm. gitu. Jadi memang kita dog tuh bukan di OG tapi di OK. Kemudian direferensin juga dari tim halal itu dengan Tokebi. Eh uh, Sorry, maaf. kalau Tok, uh, yang Tokebi. Jadi mungkin nanti akan ada update-update di aplikasi juga sih. Ini masih dalam proses uh, Sebenarnya corn itu memang menggunakan corn ya? Bahan-bahan uh, Kalau ron? yang corn dog uh, corn, to uh, corn tokebi ada lagi satu lagi yang dibalut dengan tepung uh, jagung Tepung jagung iya, Kalau ini dengan tepung, tepung, tepung roti ya. Kalau ini tepung roti ya? Iya Ini luar biasa ini. Harganya berapa ya? Tengah satu? Kalau yang hutangnya kita kalau di uh, customer datang itu 10000 10 Tapi kalau memang sudah dengan aplikasi kan kita bagi hasil ya mm -hmm. Jadi 15000 kurang lebih Besar banget loh teh. ribu loh. Tapi walaupun itu tapi alhamdulillah kita pakai adonan susu dan sosisnya yang kok oh, pakai susu ya, ya yang berkualitas juga ya. Karena mengingat tadi awalnya kan dari anak-anak ya, anak, -anak. Yeah. Tapi <laughs> ini dila. menyehatkan loh ya teman-teman ya. Dan ini juga tadi ada pakai fish cake ya. Yeah. Fish, cake fish cake dan rumput laut juga bagus yeah. buat pencernaan <laughs> kan. Ibunya Ibu juga kaldu. Yuk nggak pakai MSG atau yang uh, kita pakai uh, rebusan ikan ikan teri ya atau ikan teri. Jadi natural banget nih MSG. Untuk <tuk tuk> uh, pokoknya juga enak banget ya eh. kuahnya, sih sih. Gokujang, gokujang ya. Sebelumnya kita pakai uh, apa namanya supplier yang halal juga ya. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu akhirnya kita coba untuk dari fermentasi kacang terigu oh, iya. sendiri ya. Iya, yeah. luar biasa. Teman-teman, oh, boleh melipir ke ya? Uh, jadi, kalau untuk jajanan Korea memang lengkap, ada di sini semua jajanan kekoreaan ya. Oh, untuk alamatnya, di mana nih, Di Harapan Baru, di Harapan, Harapan Baru, Perumahan, Baru, Perumahan Harapan Baru, di Harapan iya, iya, Air 3 nomor 2 ya ya Baru, di Baru, kasih Barat ya mau Harapan Baru, di teman Baru, langsung Harapan Baru, di Harapan bisa di di aplikasi juga di oh, di aplikasi, ya, aplikasi Grab food, uh, Shopee food, atau Traveloka. kakit Oke Dan ya. ada Tokopedia juga sih, kita kerjasama dengan Nusa Jajan Oke okay. gitu. <laughs> Nanti untuk uh, informasinya, detail aku tuliskan di deskripsinya ya Oke okay guys, pesenannya udah datang nih ya Tadi aku pesen Sotang Tang ini uh, untuk lapisan luarnya di... Dia tuh pakai kentang ya Tidak coba ya, jangan dia makanya ada mozzarella ya Jadi kayak gini Jadi saus dan mozzarella Di dalemnya juga ada keju mozzarella juga ya Ada sosisnya Jadi berbalut tepung Gede ya Saisnya itu besar Bagus-bagus, panjang banget, Baik Berlimpah ya modelnya Rekomen Sekarang kita coba sup pedeng Di tampilan seperti ini Jadi kuahnya kuah kaldu ya Kuah kaldu. Kita coba kuahnya hmm. Jadi ini ada slice nori ini tuh asli banget tuh Rumput laut ya Ada taburan wijennya juga Dan odek ini menggunakan fish cake Kayaknya jadi ikan tampilan seperti ini, segar banget kuahnya, kuah kaldunya tuh segar banget. Segar banget. Nah, jadi ini makan dicampur nasi juga kayaknya sih enak. Jadi aman untuk anak-anak ya, karena nggak nggak pedas. Kita coba rumput lautnya ya. Hmm. Enak banget, ini rekomen loh. Mungkin kalau mau pedas, bisa dicampur dengan bubuk cabai ya. Kita coba sambal yang topok ya. Hmm. Untuk pedas itu bisa request ya, untuk level pedasnya kita bisa um, minta yang pedas banget sama selera. Di atasnya ini ada keju mozzarella Ini ada potongan sosis ya Ada sosis Buah kare Kari Ini merah tapi ga masuk aisy Kita coba ya buahnya Hmm ini fresh banget dan enggak terlalu pedas. Jadi, aman Ini dia. Kalau tersangka sangsangam, ya 왜 hmm. Al dente-nya pas ya Jadi proses memasaknya ini Pas Teksturnya juga tidak terlalu pas Tidak terlalu lembek Jadi tidak pas hmm. Kita coba sosisnya ya Jadi siangnya ini banyak ya hmm. Berlimpah mozzarella-nya Kepul keiju Sosisnya juga Ini premium sosis nih Jadi nggak abal-abal ya sosisnya Jadi hmm. sosisnya Ini digoreng dulu nih So, so, so, gitu 2, aduh, air ya teteh, Satu, mohon ya, terima kasih nih. rasanya enak banget aku jadi berasa ada di Korea beneran ya? padahal ada di Bekasi ya? oke, okay, makasih ya guys ya, thank you telah like, subscribe, share and comment channel aku Jangan lupa ya menuliskan komen-komen yang baik Terima kasih teman-teman atas supportnya Saya selalu buat teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selalu ya Jangan